Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channelnya Derosa Auto. Ya, channel dimana teman-teman bisa mencari referensi dan rekomendasi mobil-mobil second atau mobil-mobil bekas berkualitas dengan harga terjangkau. Oke, teman-teman, kali ini saya ada di showroomnya DJ Auto 1 Di video sebelumnya, saya review showroomnya DJ Auto 2. Untuk kali ini kita akan review di showroomnya DJ Auto 1. nanti akan kita kenalkan dari marketingnya yaitu bernama Hari ya. Nanti kita panggil dia ya. Oke, sekalian kita akan review stok-stok apa aja yang ada di DJ Auto 1. Oke. Terima kasih. Ya, halo. Saya marketing dari DJ Auto 1 dan 2 untuk teman-teman yang berminat dengan unit-unit di DJ Auto 1 dan 2 akan saya layani di, untuk WA-nya di 0813 16594754. Untuk DJ Auto 1 dan 2 ini alamatnya ada di Serba Oto Semi, Blok A1 nomor 1 dan Blok A5 nomor 12. Kita ada dua showroom di bursa yang sama. View unitnya nanti akan saya temani satu persatu. Nah untuk yang pertama ini ada Nissan Mars uh, RX 2012. Warnanya merah, pajaknya hidup. Ini kita buka harga di 95 juta, pajaknya hidup. Uh, untuk harga kreditnya itu DP-nya 18 juta, asuransinya di 2680 selama empat tahun. Buat teman-teman yang berminat nanti wa aja, itu harga masih bisa nego kok. Nah, untuk yang unit keduanya ini ada Brio RS Matic 2017. Uh, dia tangan satu dari baru, platnya itu B Tangsel. Jadi ini kilometernya sekitar 55000 ribuan kalau ini kita jual di 155 tapi masih bisa nego. Karena untuk paket kreditnya DP-nya cukup 25 juta aja tuh juga masih bisa nego angsurannya di 4280 kali 4 tahun. Siap untuk unit berikutnya ini yang buat keluarga nih biasanya ini yang favorit ini Velosmatic 2012 1500 cc ini DP-nya cukup 25 juta aja angsurannya 2.985.000 kali 5 tahun. Kalau untuk cashnya kita buka di pajak hidup seat itu 132 juta tapi masih bisa nego sampai jadi. Untuk unit berikutnya kita kan kesana. ini ada Altis 2014 V-Matic uh, Altis v ini warna putih platnya B Tangsel atas nama PT kilometernya di 100 ribuan untuk harganya di 218 juta nego sampai jadi untuk kreditnya kita bukanya di DP-nya cukup 35 juta aja angsurannya di 5 juta 50 ribu selama 5 tahun Nah, itu masih bisa nego tenang. Kalau ini Xtrail ST matic 2012 CC 2500, platnya F, kota Bogor, atas nama perorangan kilometernya, rekor delapan puluh untuk harga cash-nya, kita buka di seratus lima puluh Masih bisa nego sampai jadi DP-nya, DP-nya cukup. 15 juta aja asurannya di 4160 selama 5 tahun yang ini. nah itu nanti kalau DP-nya dinaikin uh, ansurannya bisa turun lagi. Dan yang ini spesialnya ini dua SUV ini kita DP-nya sama. Kalau ini CRV 2000 cc 2012 facelift ini transmisi manual biasanya orang daerah banyak yang nyari Si Arfi manual ini kita jual harganya 185 juta tapi masih bisa nego uh, Untuk DP nya 15 juta aja asurannya 5.555.000 tahun Itu masih bisa nego juga Dan untuk ini ada stok SUV lagi Ini VRZ 2018 Ini harganya kemarin kita buka di 455 tapi spesial kita kasih 445 aja ini untuk DP-nya di 50 juta, angsurannya di 10 juta 300 selama 5 tahun. Ya, mungkin untuk di showroom DJ1 itu aja nanti kita bakal main ke showroom DJ Auto 2. DJ Auto 2 itu letaknya di showroom DJ Auto 1. Nah, kita ada 2 showroom sekarang kita tadi udah saya review showroom di DJ Auto 1, sekarang kita review stok yang di DJ Auto 2. Ini ada Camry 2012 tipe V matic. Uh, atas nama PT kilometernya seratus ribuan record kunci serepnya dua atas namanya PT uh, warnanya hitam masih bagus masih layak pakai ini kita jual harganya di 208 juta tapi masih bisa nego kalau mau kredit DP nya cukup 25 juta aja angsurannya di 4 juta 800an selama lima tahun ya sekitar segituan deh 5 tahun dan untuk ini ada Kalia Kalia G Matic 2017 ini kita jual di harganya 125 juta untuk yang mau kredit DP nya bisa mulai di 20 juta asurannya di 3,1 selama 5 tahun 3150 itu masih bisa nego datang aja untuk ini ada CRV 2400 CC Matic Ini tipe tertingginya pada tahun 2012 Tapi ini udah generasi keempat Dari si CRV Untuk CRV ini kita buka harga di 219 juta Tapi masih bisa nego Untuk yang mau kredit bisa di DP nya 45 juta Aksurannya di 5.880.000 Selama 4 tahun Tapi itu DP nya masih bisa dinego Nanti WA aja kalau mau nego. Ini ada Honda Accord 2016 ini yang facelift, VTi matic. Untuk KM-nya itu di 120.000-an tapi record atas nama PT ya. Uh, platnya itu B Jakarta Selatan. Untuk harga cash-nya kita buka di 355 juta. Tapi itu masih bisa nego. Dan untuk yang mau kredit uh, DP-nya cukup 50 juta aja. Angsurannya di 8.275 ribu selama lima tahun. Nah, buat teman-teman yang pengen DP minim yang dari kemarin nyari DP minim, ini jawabannya. Ini DP mulai 9 juta aja. Angsurannya di 4750.000 ribu selama empat tahun. Ini dapat ras. Tier di matic 2014 Tangnya putih favorit kilometernya 100.000. Matic-nya terawat, record semuanya. Kunci serap ada dua. DP 9 juta aja, langsung proses, khusus Jabodetabek Kalau yang ini, oh sorry, ini nya di 157 juta masih bisa nego Kalau yang ini, yang dibawa 100 juta kita jual ini GX Arena Double Blower 2012 uh, Platnya uh, Tangerang Kabupaten, kalau untuk harga nya buka di 98 juta Tapi masih bisa nego Panjang sama platnya panjang DP-nya cukup di 19 juta, angsurannya di 2 juta 700-an 4 tahun, itu 2,7an lah. Nah, ini juga Ini LMPV favorit keluarga Indonesia. Avanza G manual 2016. Atas nama perorangan, platnya Tangerang Kota. Yang itu platnya Jakarta Barat, Vios ini tahunnya 2016 G manual, kita buka harganya di serat 52 juta tapi masih bisa nego sampai jadi pokoknya pajak terima panjang dan untuk DP kreditnya ini DP nya di 13 juta bisa angsurannya di 3.970.000 selama 5 tahun kalau ini DP nya 15 juta aja angsurannya di 3775 selama 4 tahun ya kita DP nya juga cukup terjangkau lah untuk uh, untuk teman-teman sekalian kalau misalnya teman-teman yang ingin yang berminat tapi Mungkin uangnya kurang di Nego aja kita welcome kok untuk Nego Nah sekian dari saya nanti review-review unit nah, Tunggu review-review selanjutnya dari Dresa Auto Dadah Oke teman-teman tadi kita sudah ditemani dengan marketingnya dari DJ Auto Yaitu Mas Hari ya Oke teman-teman ditunggu lagi selanjutnya review-review showroom Yang memang bisa memberikan rekomendasi kepada teman-teman kalau misalnya berminat dengan unit-unit yang ada di showroomnya DJ Auto, bisa nanti datang ke alamat di deskripsi dan nomor telepon yang ada di deskripsi. Ya, oke, kalau gitu, teman-teman ikutin terus channelnya di Rosa Auto. Jangan lupa subscribe dan like channelnya. Kita ketemu lagi di showroom selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.